Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat belajar. Pada video tutorial kita kali ini, kita akan belajar menggunakan Chromebook, di mana belajar kita pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana kita menginstal aplikasi dari Chromebook atau aplikasi di Chromebook. Chromebook yang kita gunakan ini adalah Chromebook dari bantuan pemerintah ya. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari bidang sarpras di SMA ini ya. Jadi ini ada bantuan pemerintah berupa alat TIK, salah satunya adalah Chromebooks ini saya sudah login menggunakan akun belajar.id ya jadi menggunakan akun belajar.id kita langsung saja memang ada perbedaan antara akun biasa dengan akun belajar.id ya jadi akun kalau akun biasa kita menginstal aplikasi itu bisa dari dua tempat ya. Ini aplikasi yang resmi ya yang dari Google ya. Jadi dari web store dan satunya dari Play Store seperti kita menggunakan Android ya. Tapi untuk akun belajar.id atau akun belajar yang dari kementerian ini untuk Play Store-nya sepertinya tidak ada atau tidak digunakan atau diberikan batasan oleh kementerian kita tidak bisa menggunakan playstore pertimbangannya apa kita tidak tahu ya tentunya banyak pertimbangan yang dilakukan atau untuk menonaktifkan playstore dari akun belajar.id ini baik karena kita tidak bisa menginstal aplikasi dari PlayStore, maka kita menginstalnya dari webstore atau toko web. Ya, yang pada dasarnya sebenarnya untuk Chromebook ini, tanpa instalasi pun sudah bisa kita gunakan. Ya, karena Chromebook ini sudah didesain menggunakan akun belajar.id tentunya sudah langsung ya terinstal aplikasi-aplikasi yang dari Google ya dalam bentuk Google Workspace ya jadi Google Workspace ini sudah kita bisa lihat ya ada Google Drive ya ada Gmail kemudian ya yang standar ya ada Chrome ya kayak ada Google Drive Chrome Gmail YouTube ini sudah standar kita coba buka Chrome Oke okay. ketika kita buka Chrome untuk akun belajar langsung masuk ke Google Drive kemudian kelas kemudian juga kalender kemudian juga ada di portal rumah belajar ya Oke okay, jadi bisa kita gunakan langsung sebenarnya Kemudian untuk aplikasi yang lainnya ya seperti biasa di sini ada Gmail, Drive, Spread Classroom dan lain-lainnya ini bisa kita gunakan langsung ya. Nah. Seandainya kita ingin menginstal aplikasi lain yang mungkin belum ada di dalam Google Workspace, kita bisa menggunakan toko web atau webstore ya. Oke, kita klik peluncur kemudian kita bisa me mencari di toko web ya jadi bisa di sini toko web nah di sini atau web store, sama saja ya oke kita klik toko web ya ini kita udah masuk di toko web atau webstore ya Chrome webstore store kita tinggal memilih aplikasi-aplikasi yang memang akan kita gunakan di Chromebook kita. Oke, okay. di sini karena saya guru matematika, saya coba akan menginstal aplikasi yang bernama GeoGebra. Oke, okay, ini saya klik GeoGebra. Saya akan cari apakah ada atau tidak di webstore ya. Oke, okay, ada. GeoGebra klasik, ada kalkulator grafik GeoGebra, Oke, kita install yang kalkulator grafik, tambahkan ke Chrome, tambahkan aplikasi, mendownload aplikasi, dan juga akan langsung menginstall aplikasi yang kita pilih jadi ini aplikasinya bisa offline jadi bisa digunakan secara offline ya untuk aplikasi kalkulator grafik GeoGebra Oke saya akan coba luncurkan aplikasi ini sudah Hai terinstall kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra graphing kalkulator Oke kita tutup Chrome nya kita lihat di peluncur, kita lihat di daftar aplikasi. Di sini sudah muncul kalkulator grafik. Kita bisa klik dan kita sudah masuk di aplikasi yang sudah kita install tadi. Oke. Misal kita ingin install aplikasi yang lain. Di sini sudah ada toko web tinggal kita klik ya. Ini secara default ketika kita buka Chrome ya browser Chrome ya ini portal rumah belajar kotak masuk kemudian dari kalender Kementerian Pendidikan kemudian ada drive kemudian classroom kemudian Chrome webstore oke, okay. atau toko web misalnya kita install lagi aplikasi tadi saya Install GeoGebra, saya coba install kembali. Misalkan aplikasi apa ya ini? Oke, GeoGebra kembali atau Geometri. Oke, kita coba apakah ada aplikasi Geometri ya? Oke, Geometri Blitz is Simple very challenging Game, Geometri Robo Kompas Oke, dan lainnya tinggal kita pilih ya aplikasinya. Caranya seperti yang tadi supaya bermanfaat di saya saya coba install GeoGebra yang tadi GeoGebra klasik ya Oke okay. kita akan install GeoGebra klasik yang kalkulator grafik GeoGebra tadi sudah kita install yang ini kita coba install GeoGebra klasik kita klik kemudian kita tambahkan ke Chrome memeriksa ada pertanyaan kita tambahkan aplikasi Chromebook melakukan download aplikasi, dan sekaligus akan menginstal secara otomatis di Chromebook ketika proses download telah selesai. Oke, kita tunggu tentunya. Untuk menginstal aplikasi, kita diperlukan jaringan internet. Oke, ini sudah terpasang. Kita coba luncurkan. Oke, ini sudah dapat kita akses. Oke. Okay. Saya tutup web browsernya atau Chrome Chrome browser, browser Chrome-nya saya tutup. Kita klik peluncur, kita lihat apakah sudah tampil. Oke, okay, ini kata yang tadi. Geogebra klasik yang ini kalkulator grafik Geogebra. Kita coba. Oke, okay, sudah masuk. Oke. Okay. Nah, itulah Sahabat sekalian, bagaimana cara menginstal aplikasi di Chromebook menggunakan toko web atau webstore? Ya, jadi ketika kita akan menambah aplikasi dan kita login menggunakan akun belajar.id, maka kita menginstal aplikasinya secara resmi dari toko web atau webstore nah ketika kita login dengan menggunakan akun pribadi kita bisa menginstal aplikasi dari playstore Oke okay. demikian video kita kali ini cara menginstal aplikasi dari toko web atau webstore dan menggunakan akun belajar.id tentunya di Chromebooks bantuan dari pemerintah bantuan pemerintah berupa alat tik. mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh